Inilah profil Letda Ajeng Pilot jet tempur wanita TNI Angkatan Udara yang kini bertugas di pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Sosok Letda Ajeng sebelumnya dikenal sebagai penerbang pesawat tempur wanita pertama TNI Angkatan Udara. Wanita bernama lengkap Letda Penerbang Ajeng Krisna Dewi Wijayanti ini resmi wisuda dari Sekolah Penerbang TNI Angkatan Udara ke-97 pada tanggal 18 Mei tahun 2020 lalu. Dalam wisuda tersebut, Letda Ajeng merupakan wanita pertama yang menjadi penerbang pesawat tempur. Letda Ajeng adalah putri dari Kolonel Susprayitno dan Muni Sundari yang lahir di Jakarta pada 25 September 1995. Letda Ajeng memulai pengabdiannya di Skuadron Udara 15 Wing Udara 3 Lanut Iswahyudi Magetan. Di sana ia bertugas mengoperasikan jet tempur supersonik T-50 Garden Eagle. Letda Ajeng dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marstal TNI Yusuf bersama 44 TNI Angkatan Udara lainnya pada upacara wisuda siswa sekolah penerbang angkatan ke-97. Bertugas di pesawat kepresidenan, Redda Ajeng kembali menorehkan prestasi mengagumkan. Kini ia bertugas di Sekuadron 17 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dia dilatih untuk dipersiapkan menjadi top pilot pesawat kepresidenan Republik Indonesia untuk penerbangan VIEV.